Bapak yang mentang, -mentang. Oh, Iya. Pak, jangan mentang, -mentang pak. Oh, ini bukan gitu, mentang-mentang Ya, pak. Oh, iya. Ini di foto ya. Kita memang aturan, pak. memang aturan, Pak Loh Pak. Pak, boleh Pak. memang aturan silakan Bukan ya, pak, masalah, pak. pak. Maaf. Ya? ya. Kalau dari luar kota dikasih tahu betul-betul secara. -betul. dari dikasi kota lebih tahu sebenarnya Oh, yeah. Bapak dari Polda lebih tahu mesinnya Kami memberi tahu Bapak. Harga itu Gas. Harganya betul gas Ajuan, Mas, Mas. Mas. Kita sebagai bukti nanti. Kalau ada Mas, Kak, eh, ya? ouais. Dokus. Pak, Pak. So Lohan, Bukan ya, dari luar kota dikasih tahu betul-betul. <Mechanik>